Hey, Hai, jangan lupa subscribe ha? channelnya Napa naik Iya, jangan lupa. Benzin, guys. Uh, kenapa, Bang? Holiday. holiday. Lagi kehabisan apa? Bensin, Habisan bensin lagi di mana nih, Mbak? Tebatakan. Batakan oh, dari mana, Mbak? Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Oh, aku dari Sekumpul. Wah, sekumpul. Masih tahu dong sama Sekumpul. Tahu. Oh iya, tapi ini kehabisan minyak dari Banjarmasin ke Batakan. <laughs> Luar biasa. Aduh, tolong. Aduh, tolong. rasanya tadi? Ya, uh, apa tadi mati ya, Mbak? Tapi ya. minyak atau bisa, apa? Ah, nyala -nyala. Oh, tidak usah nyalahin lah. Nah, berarti kesalahan teknik aja tadi, lah. Oke, oh, dah.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 Hai. Hai jangan daya. lupa subscribe Hai? channelnya napa Nai? Iya, oh, yeah. jangan ayah, lupa. Eh, uh, kenapa Bas lagi Holiday. Mati. Holiday. Ya. Lagi kehabisan apa? Kehabisan bensin. bensin lagi di, di mana nih Mbak? Pantai Batakan. Pantai Batakan. <laughs> dari mana Mbak? Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Oh, aku dari Sekumpul. Wah, wah Sekumpul. Wah. Pasti tahu dong sama Sekumpul. Oh iya, tapi ini kehabisan minyak dari Banjarmasin ke Batakan <laughs> Luar biasa nah, Tolong Aduh, tolong oh, Gimana rasanya tadi? Dari Iya uh, Apa? Tadi mati ya, Mbak? Ya. Kehabisan minyak atau habis apa? Gak ah. oh, bisa nyala, Kak Oh, gak bisa nyala, Nah, Berarti kesalahan teknik aja tadi tadilah ah, oh. Oke, okay. dah -da -da.